teman-teman Agung di sini mau ngasih tips cara agar tampil percaya diri lima cara simpel yakni yang, yang pertama sayangi tubuh kalian kalian harus merawat tubuh kalian karena tubuh adalah aset yang utama bagian dari perawatan yaitu rajin mandi ya kalian harus rajin mandi kalau ingin badan kalian sehat bersih rajin-rajinlah untuk mandi oke okay? jangan malas untuk mandi lalu yang kedua urus rambut jangan biarkan rambut teman-teman itu apa ya panjang gitu kayak gebel ya. sampai ngelewer nglewer itu nggak jelas di kuping-kupingnya itu panjang-panjang nggak -panjang, jelas pokoknya teman-teman harus rajin memotong rambut oke okay? Itu yang kedua, rajin potong rambut. Lalu yang ketiga, sayangi organ mulut, teman-teman ya. Bisa dengan cara sikat gigi ya. Nah, itu perlu itu. Sayangi gigi kalian ya. Bagian area mulut ini kalian harus rajin sikat gigi. Agar apa? Nafas kalian itu nggak bau naga teman-teman ya Jadi ketika teman-teman bertemu dengan lawan jenis Teman-teman itu pede ketika ngomong itu nafasnya segar ya Jadi enggak bau naga Oke okay. Lalu yang ke keempat Yakni Teman-teman bisa membeli produk ataupun semacamnya itu Pencuci muka ya Teman-teman bisa belilah ya yang ada di Alfamart itu. Saya juga pengguna sabun cuci muka di Alfamart. Itu biasanya saya pakainya eh, Garnier ya. Itu harga 30.000 aja. Itu perlu juga, teman-teman. Karena dengan mencuci wajah ya dengan sabun yang semestinya untuk mencuci wajah itu bisa mencerahkan ya. Jangan asal mencuci dengan sembarang sabun misalnya sabun mandi itu nggak baik untuk kulit apalagi wajah ya lalu yang kelima rajin potong kuku ya kuku ini harus dipotong ya jangan biarin kuku teman-teman ini kayak kuku singa sungguh, kuku macan ya panjang-panjang nggak -panjang, jelas gitu oke jadi bisa dimengerti ya cara agar tampil percaya diri yaitu dengan merawat bagian tubuh teman-teman ada banyak yang harus dirawat yang saya kasih itu yang simple-simple aja selebihnya teman-teman rawat tubuh kalian semuanya anggota tubuh ini dirawat oke okay? mungkin itu aja tips dari saya jika teman-teman setuju jika teman-teman Uh, suka, jangan lupa tinggalkan komentar like, komen, dan subscribe, oke okay, terima kasih sampai jumpa di video berikutnya, dadah